assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya anak-anak sehat ya Alhamdulillah bersama Ustadzah Nur kembali kita belajar PLH bersama anak-anak SD Muhammadiyah 2GKB oke materi kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kerusakan lingkungan Jenis-jenis kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita dapat disebabkan oleh dua faktor Antara lain, yang pertama adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh gejala alam Yang kedua adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia Kita pada pertemuan ini akan membahas tentang yang pertama Yaitu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh gejala alam kita simak baik-baik ya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh gejala alam antara lain yang pertama adalah banjir. Faktor-faktor penyebab banjir antara lain a curah hujan tinggi b letak daerah yang rendah c pasang naik air air laut ya pasang naik air laut ya jadi Uh, banjir ini selain juga sebagai gejala alam, juga manusia juga berperan penting dalam banjir ini. Yaitu manusia juga memperparah timbulnya banjir, seperti membuang sampah sembarangan, membangun gedung yang tinggi tanpa menyediakan apa uh, selokan. Nah itu juga akan memperparah. Bahkan yang sebenarnya itu tidak. Tidak banjir akan mengakibatkan banjir, ya. Jika curah hujannya tinggi, ya, jadi banjir itu dikatakan sebagai gejala alam. Namun, manusia itu berperan penting dalam menyebabkan tingginya banjir, yaitu dengan membuang sampah sembarangan, membangun gedung yang tinggi tanpa menyediakan sanitasi air atau selokan. Ya. Kemudian yang kedua adalah gunung berapi. Nah, ini adalah dua contoh eh, terjadinya gunung berapi. Nah, untuk yang di sini sebelah sini ini adalah namanya wudus gembel, yaitu eh, apa keluarnya abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini sangat panas dan ini menyebabkan pencemaran udara. Oleh namanya hujan hujan abu ya ini ya nah ini abu vulkanik nah setelah terjadi abu vulkanik beberapa hari ya nah maka timbullah gunung meletus di sini ya nah kita bahas ya ciri-ciri gunung berapi meletus Gunung berapi akan meletus itu diketahui dapat diketahui melalui beberapa tanda atau beberapa ciri antara lain yang pertama adalah suhu di sekitar gunung naik ya suhunya itu naik yang biasanya daerah gunung itu kan dingin nah pada hari itu suhunya itu naik kok ndak dingin itu ya mata air menjadi kering. Di daerah gunung itu kan airnya jernih ya, airnya itu sangat banyak ya. Nah, ketika apa akan terjadi gunung meletus itu tiba-tiba airnya menjadi kering. Kenapa? Ya karena itu tadi suhunya naik, suhunya sangat panas waktu itu. Kemudian yang ketiga sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran atau gempa. Ya, jadi di daerah gunung itu sering terjadi suara gemuruh atau gempa, gempa sedikit-sedikit gitu ya. Nah, kemudian tumbuhan di sekitar gunung layu karena suhunya naik, suhunya sangat panas kayak musim kemarau, maka tumbuhan-tumbuhan di sekitar gunung akan layu, akan mengering. Kemudian binatang di sekitar gunung akan lari akan berpindah atau migrasi. Ya, itu tadi intinya karena suhu di sekitar gunung naik ya. Ingat-ingat ya. Jadi ciri-ciri ya sebelum terjadinya gunung meletus itu yaitu suhu di sekitar gunung naik gitu ya. Kemudian setelah gunung berapi meletus. Nah, hasil letusan gunung berapi itu apa saja? Yaitu gas vulkanik, mengeluarkan gas ya. Disertai dengan hujan abu itu tadi. Nah, awan panas. Keluarnya lahar dan lava dari dalam gunung. Aliran pasir serta batu panas itu berloncatan dari dalam gunungnya. Meluber semua. Nah, ini adalah hasil letusan gunung berapi. Itu ya, anak-anak. Lanjut ya. Nah, dampak positif dari gunung meletus, yaitu ketika gunung meletus, tadi kan mengeluarkan banyak hal ya, material-material apa saja tadi ya, pasir, batu, terus abu, vulkanik ya. Nah, akan mengeluarkan abu vulkanik yang tadi yang sangat kaya dengan unsur hara sehingga tanah di sekitar pegunungan setelah terjadinya gunung meletus tadi akan menjadi lebih subur ya. Nah, ini ya. Kemudian bahan material yang keluar tadi ya, bahan material vulkanik yang berupa pasir, batu, kerikil, dan mineral-mineral lainnya tadi dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Kemudian yang ketiga, banyak ditemukan sumber air panas yang dimanfaatkan untuk pariwisata. Ya. Karena di dalamnya kan mengandung panas bumi, ya, sehingga mengeluarkan airnya itu ada ada sumber air panasnya. Dengan dataran tinggi yang subur dan indah, maka dapat dimanfaatkan untuk tempat pariwisata bagi wisatawan yang ingin menikmati segarnya udara pegunungan, segarnya dingin, sejuk, gitu ya, dan dapat menghilangkan kejenuhan selama beraktivitas. Di sini yang paling dekat di sini kan ada. Di Malang, itu ya, dataran tinggi, kemudian di Bromo, ya, nah, daerah sana kan banyak pegunungan nah, Kita kan sering, ya, kenapa? Karena tanamnya subur, suhunya dingin, seker, sejuk, banyak tempat pariwisatanya, ya. Nah, oke, lanjut dampak negatif dari gunung meletus. Yang pertama adalah menyebabkan pencemaran udara. Karena tadi mengeluarkan abu vulkanik, ya, abu terjadi hujan abu, maka akan menyebabkan pencemaran udara. Kemudian pasir vulkanik, ya, nah, pasirnya itu tadi dapat merusak rumah, jembatan, dan daerah pertanian. Ini terjadi saat gunung meletus. Kemudian yang ketiga adalah letusan gunung berapi juga menghasilkan lava pijar yang sangat berbahaya. Kan karena panas itu, maka sangat berbahaya. Oleh karena itu, ketika terjadi gunung meletus, kita ya, penduduk yang ada di sekitar yang tinggal di sekitar gunung harus mengungsi ke tempat yang aman. Kenapa? Ya, salah satunya ini karena pencemaran udara. Ya, tidak bagus untuk kesehatan karena sangat berbahaya letusannya ini, panas. Ya. Nah, pasir vulkaniknya. Nah, yang kemudian abu vulkanik yang membumbung ke atas hingga tinggi tadi seperti gambar yang pertama itu akan menyebabkan terganggunya jarak pandang lalu lintas baik darat maupun udara. Itu ya. Oleh karena itu, ketika terjadinya gunung meletus, kita yang tinggal di sekitar gunung dimohon untuk mengungsi ke tempat yang aman. Nah, Kemudian yang ketiga adalah gempa bumi. Nah ini adalah gambarnya gempa bumi ya. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Permukaan bumi itu terdapat lempeng bumi. Jadi gempa bumi itu lempengnya bergerak. Akibat pelepasan energi dari dalam Secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang ya Alat pengukuran gempa bumi itu adalah seismograf. Ada yang ngomongnya itu seismograf. Ada yang ngomongnya itu seismometer. Ada yang ngomongnya seismogram. Tapi umumnya kita tahu itu adalah seismograf namanya. Seismograf itu seperangkat alat yang digunakan untuk mencatat gempa bumi itu seismograf ya. Jadi satu alat. Kalau seismometer itu adalah salah satu bagian dari seismograf yang untuk merekam getaran gempa bumi. Itu seismometer. Kalau seismogram itu adalah hasil grafik pengukuran gempa bumi. Ya. Nah, ini berdasarkan penyebabnya gempa bumi itu dibedakan menjadi tiga jenis. Hah? Ingat-ingat ya. Berdasarkan penyebabnya gempa bumi itu dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu adalah gempa yang berasal dari aktivitas gunung berapi. Sudah dijelaskan oleh Nur tadi di atas bahwa gunung berapi itu sebelum meletus, itu tanda-tandanya salah satunya adalah terjadi gempa atau gemuruh. Nah, nama gempanya itu, yaitu gempa vulkanik ya. Kemudian yang kedua adalah gempa tektonik. Gempa tektonik yaitu gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng. Jadi kan kadang kita apa tuh pernah melihat di televisi terjadi gempa. Nah itu padahal nggak ono gunung gunung yang meletus tapi terjadi gempa itu namanya gempa tektonik ya. nah kalau gempanya itu terjadi di dasar laut bisa menyebabkan tsunami kalau gempanya besar tapi kalau gempanya itu di per, apa di daratan ya tidak menyebabkan tsunami kecil ya menyebabkan tsunami itu Nah, kemudian yang ketiga adalah gempa runtuhan. Nah, kalau gempa runtuhan ini gempa disebabkan oleh aktivitas manusia, yaitu gempa bumi yang terjadi pada daerah kapur atau daerah pertambangan. Jadi eh, biasanya di daerah pertambangan itu kan apa menggali ya, kayak menggali kapur gitu. Nah kalau itu menggalinya itu sampai dalam dan ternyata atasnya itu masih ada. Bebatuannya itu bisa runtuh. ya Nah itu yang menyebabkan terjadinya gempa. Namanya gempa runtuhan yaitu runtuhan batu kapur atau runtuhan apa itu ya yang di, yang di yang dikeruk pada waktu itu. Nah sifatnya bersifat lokal hanya di tempat itu saja. yang keempat terakhir yaitu angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang terjadi di daerah katulistiwa. Nah, ini pusaran anginnya Posisinya langsung tiba-tiba saja itu mendung, tiba-tiba mendung. Cuacanya panas sekali Ya, kemudian tiba-tiba saja mendung. Nah, karena terjadi perubahan cuaca yang ekstrim panas ini tadi, akhirnya terjadi apa itu angin topan, ya. Nah, ini penyebab terjadinya angin topan. Yang pertama adalah perbedaan tekanan. Nah, angin topan itu berasal dari laut, kemudian digiring menuju ke daratan, ya, berputar terus. Ya. Kemudian yang kedua adalah suhu udara yang sangat panas. Seperti itu, udaranya sangat panas, ya. Kemudian yang ketiga, penguapan air laut ini karena suhunya panas, ya. Di atas air laut terjadi penguapan air laut dalam jumlah yang besar. Ya. Kemudian yang keempat adalah karena penguapannya besar anginnya apa suhunya panas maka terjadi pusaran angin yang terjadi selama berjam Nah, sehingga menyebabkan terjadinya angin topan. Terus tanda-tanda datangnya angin topan. Yang pertama adalah terjadinya peningkatan suhu yang sangat drastis. Awalnya tadi panas tiba-tiba datangnya mendung. Mendung saya tiba-tiba, ya, burung dan binatang lainnya bergerak menjauhi laut. Ya, adanya angin dengan kecepatan yang sangat cepat. Munculnya awan-awan tertentu dengan tiba-tiba nangis karena tadi itu cu apa, cuacanya panas. Kemudian, tiba-tiba saja awan datang dengan mendung. Binatang-binatang burung dan lain-lainnya bergerak menjauhi laut karena cuacanya panas tadi. Sehingga angin bergerak dengan kecepatan yang tinggi, ya, berputar-putar. Nah, upaya menanggulangan angin topan, gimana caranya? Nah, yaitu yang pertama, kita harus membuat bangunan dengan fondasi yang dalam dan luas, ya, supaya tidak terbawa. Angin topan tadi. Kemudian yang kedua, tidak membangun bangunan di tempat yang rawan angin topan. Jadi biasanya itu daerah-daerah yang sering terjadi angin topan. Nah, jangan jangan membuat pembangun gedung di sana. ya. Kemudian yang ketiga adalah memasang alat pendeteksi terjadinya angin topan. Nah, biasanya kalau sudah terlanjur kita bangun Membangun bangunan di sana, maka kita harus memasang alat ini supaya kita bisa tahu se sejak awal. Oh, akan terjadinya angin topan, kita bisa persiapannya Nah, itu tadi penjelasannya, Ustadz dan Hana. Ya, oke. Itu saja dari Ustazah. Oh ya, pesannya, Ustazah, Jangan lupa belajar yang rajin, sholat lima waktu ya, disiplin taat sama orang tua ya. Terima kasih, anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.